Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat dimanapun anda berada. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga semua pekerjaan kita yang dari pagi hingga sorenya semuanya dilancarkan. Baiklah ya, sahabat. Uh, tanpa berlama-lama lagi ya di depan saya ini ada satu unit uh, dinamo ya. Ini biasa digunakan untuk mesin cuci ya, mesin cuci tepatnya dinamo ini di bagian spin motor atau bagian pengeringnya ya bukan pencuci dinamo ini dikhususkan untuk dinamo pengering pengering. malas sahabat di sini uh, sedikit saya berbagi ya di sini saya berbagi bukan cara memperbaiki dinamo ya tapi di sini saya berbagi tutorial untuk pengecekan saja cara mengetahui dinamo yang masih bagus ataupun sudah rusak Baiklah sahabat, sebelum kita menuju pada praktek ya, terlebih dahulu saya sedikit menjelaskan ya, untuk bagian uh, skema rangkaian pada dinamo spin ini. Dan dari pabrikan itu sudah ada tertera di sini ya, untuk sedikit catatan ya, untuk kita yang sedang memasangnya agar kita tidak keliru dalam memilih kabel saat pemasangan. Karena untuk dinamo jika terbalik akan mengakibatkan... Uh, rusakan pada dinamo itu sendiri sedangkan untuk harga dinamo itu di wilayah saya itu sekitar 350 ribu ya untuk spin untuk pencuci itu mungkin sekitar 400-an karena beda wilayah, beda juga harga bila sahabat sebelum kita menuju pada praktek ya saya sedikit memberitahukan ya untuk skema rangkaian ya pada dinamo ini baiklah di sini untuk simbol M ini ini adalah kumparan kemudian untuk simbol uh, garis 2 ini ini berarti kapasitor dan untuk red ini biasanya adalah kabel merah sedangkan untuk green ini adalah warna hijau sementara untuk blue itu adalah biru baiklah sahabat untuk lebih jelasnya ya untuk input AC berada pada kabel blue atau biru ya, kemudian uh, mendapati di sini ada fuse. Kemudian di atas fuse ini ada tertulis 135 derajat Celsius. Ini berarti suhu maksimal dari fuse ini sendiri. Artinya seperti ini sahabat ya, untuk fuse ini memiliki uh, tegangan kerja atau tegangan, tegangan kerja maksimal ya jika fuse ini mendapatkan suhu panas dari dinamo ini di atas 135 derajat celcius maka untuk fuse ini sendiri akan putus sahabat, kemudian dari fuse menuju pada kumparan kemudian untuk kabel kapasitor ya pemasangan kapasitor ada pada kabel green dan juga red atau hijau dan merah kemudian sahabat lebih kurang seperti itu ya sekarang kita akan berlanjut ya pada prakteknya untuk kabel dari dinamo itu sendiri yang memiliki tiga kabel ini yang saya maksud tadi ya untuk kabel warna merah hijau dan blue atau biru ya jadi sesuai merujuk pada skema untuk input AC itu terdapat pada kabel Biru ini adalah input AC, ya. Input AC, baiklah sahabat. Disini saya sudah menyediakan, ya, satu uh, colokan listrik, ya, untuk memudahkan kita dalam praktiknya. Beda, sahabat, untuk input AC itu memiliki dua kabel seperti ini, ya. Kemudian, untuk input dari dinamo itu memiliki tiga kabel seperti ini, ya. Pemasangannya adalah kabel dari uh, colokan. Uh, Listrik ini kita hubungkan ke salah satu kabel pada dinamo, ya. Sedangkan untuk kabel yang dari dinamo ini tersisa dua kabel, ya: warna merah dan juga hijau, ya. Oke, sahabat, selanjutnya. Kita merujuk pada skema ya skema body pada dinamo ini untuk kabel merah ini kita akan hubungkan lagi ke salah satu kabel dari colokan listrik atau steker ya dan di sini tersisa satu kabel warna hijau ya oke sahabat langkah selanjutnya kita memerlukan satu buah kapasitor karena menurut eh, kesimpulan body kita memerlukan satu buah kapasitor di sini saya sudah menyiapkan ya satu buah kapasitor ini kapasitor dari uh, mesin pompa air ya, namun sama aja fungsinya ya baiklah sahabat untuk sisa kabel yang tadi dari dinamo ini berwarna hijau ini kita akan hubungkan ke salah satu kabel pada kapasitor seperti ini kemudian salah satu kaki dari kapasitor ini kita akan sambung ke kabel merah dan sampai di tahap ini kita sudah selesai sahabat ya. ini adalah pengecekan pertama yang bisa kita lakukan ya. selanjutnya kita akan mencoba mengukur resistansi pada gulungan dinamo ini oke sahabat selanjutnya kita akan mencoba yang mengukur resistansi pada gulungan dinamo spin ini menggunakan alat ukur tentunya ya di sini saya sudah menyediakan untuk alat ukurnya ya, kita akan coba mengukur ya. Dan untuk yang pertama, titik pertama kita ukur ada pada kabel warna biru ya, di sini. Kemudian selanjutnya kita akan beralih pada uh, kabel warna hijau, lalu ke merah Dan di sini untuk resistansi uh, dari kabel biru ke warna merah ini sekitar 59 ya, 59,2 ohm ya. Kemudian kita lanjut pada kabel warna hijau. Dan si sahabat untuk resistansinya terbaca yang 12 mega. Dan ini berarti dinamo dalam keadaan rusak ya. Aturannya dari resistansi dari kabel biru ke warna hijau itu sekitar 100 ohm ya, 100 ohm. Dan di sini yang hanya ada resistansi antara kabel biru dan warna merah. Sekitar 59 3 Ohm. ini diasumsikan untuk spin ini atau dinamo ini dalam keadaan rusak baiklah sahabat lebih kurang seperti itu ya cara uh, pengukuran ya baik uh, cara mengetahui uh, skema rangkaian pada kumparan atau dinamo pada bodi dinamo juga langsung uh, pengetesan dengan uh, jalur AC kemudian untuk tahap ketiganya pengecekan menggunakan uh, multimeter atau apometer Bila sahabat, untuk sahabat yang berkunjung, saya ucapkan terima kasih. Lebih kurang dari saya, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.